Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Qur'an dan pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-261. Sampai ke 262 Pada pembahasan kali ini Kita akan membaca terlebih dahulu Dengan pelan-pelan dan tajwid Sebanyak dua ayat Kemudian kita membaca ulang Dan kemudian kita bersama-sama belajar Bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Quran Kemudian bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid Yang terkandung di dalamnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي Ambatin ambatat حبة أمبت سبع سنابل في كل س bundles كبسال حبة أمبت سبع سنابل في كل Miatu Habba Wallahu Yudah Yudahif Wallahu nna sum toyib para sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang saya cintai dan yang dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita belajar bagaimana menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat 261 sampai 262 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. <Sess> Alhamdulillah Mathalul ladzi Di hukum bacaan matabi'i Karena ada yasukun yang diawali baris kasrah Membacanya bunyi di dipanjangkan dua harkat Lathina yum yum Hukum bacaan ikhfa' hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf Fa. membacanya bunyu didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan selama dua sampai tiga harokat. Yunfiku, hukum bacaan maktabiyyah, karena ada waw sukun yang didahului baris lamah, membacanya buniku dipanjangkan dua harokat. Yufiqun am am am wal disini hukum bacaan yuharuf syafawi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim, membacanya bunyi am atau bunyi mimnya bunyi amnya dibaca dengan jelas dan terang dan tidak boleh mendengung amwalahum Hum fi bacaan iduhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim Di sini bertemu dengan fa Membacanya bunyi am dibaca dengan jelas Atau bunyi humnya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung Amwalahum fi Fi hukum bacaan matamiai karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah membacanya bunyi fi dipanjangkan dua harokat. Fi sabi bi hukum bacaan maktabi Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah membacanya bunyi bi dipanjangkan dua harokat. Sabilillahi lillahi kabatani habbatin am hukum bacaan izharu halqi karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf izhwar yaitu alif huruf izhwar ada enam terbagi menjadi tiga bagian bagian yang pertama yaitu alif dan ha berada di tenggorokan atau di dada bagian atas atau di tenggorokan bagian bawah. Bagian yang kedua yaitu ain dan ha berada di tenggorokan bagian tengah. Bagian ketiga yaitu qof dan roin berada di tenggorokan bagian atas. Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut. Maka cara membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Habtin ambatat am -batat. am, am di sini hukum bacaan ikolab karena ada nun sukun yang bertemu dengan satu satunya huruf ikolab yaitu ba. Membacanya di sini nun diganti menjadi mim. Am, bukan an tapi am. Am Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah surah karena ada huruf ba yang sukun berada di tengah-tengah kalimat. Huruf qalqalah ada lima berkumpul di dalam lewat kotok mujedin. Yang pertama yaitu kof, yang kedua yaitu tok yang ketiga ba, yang keempat yaitu ba, yang keempat yaitu jin yang kelima yaitu dal. Ketika huruf yang lima tersebut sukun berada di tengah-tengah kalimat, maka membacanya dengan pantulan kecil. Ketika ada di akhir kalimat, maka membacanya dengan kolokolah kubro atau kolokolah besar sab'an sanabila fi fi hukum bacaan matabi'i membacanya dibaca dengan dua harakat fi kullisum sumbu sun di sini terdapat hukum bacaan iqlab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba Membacanya nun diganti menjadi mim. Sum bukan sun ya. Sumbulatim. Tim di sini hukum bacaan idrak bi -gunnah. karena ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf idrak bi yaitu mim. Huruf idrak bi ada empat yang berkumpul di dalam lafat Yanmu yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw Ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat tersebut Maka membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harkat di sini hukum bacaan idgham bi membacanya bunyi dimasukkan ke mi sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat. Kemudian di sini ada tanda waqaf namanya waqful aula. Boleh berhenti, boleh tidak, namun sebaiknya berhenti. Wallahu yuḍāiful limai limai hukum bacaan idham bi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf idham bi yaitu ya membacanya bunyi ma dimasukkan ke ya sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harokat limai ya Kemudian, Yasya di sini terdapat hukum bacaan. Majlis mufasil ketika tidak berhenti. Ketika berhenti, maka terdapat hukum bacaan. Mau lisukun membacanya. Ketika berhenti, boleh dua, empat, atau enam harukan. Ketika tidak berhenti, maka membacanya dibaca dengan lima harukan atau dua setengah alif. Kita lanjut. WALLAHU WASI'UN ALIM WASI'UN ON hukum bacaan izhar halqi karena adatan tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf izhar yaitu ain membacanya bunyi on dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung WASI'UN ALIM Alim, lim, hukum bacaan mak'arik sukun, karena ada maktabi'i, yaitu ya sukun, yang didahului baris kasrak, yang bertemu dengan huruf mim, yang disukunkan karena berhenti membacanya bunyi lim boleh dibaca dua, empat atau enam harakat kita lanjutkan al-lazina <tuh> يكون أموالهم في سبيل الله، ثم لا يصبحون Alladzi di hukum bacaan matabi'i Membacanya dibaca dua harikat Alladzi na yum Yum hukum bacaan ikhfa' hakiki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa Membacanya buniyu didengungkan dan disamarkan Serta dipanjangkan dua atau tiga harikat Yum fi'una amwa Wa hukum bacaan maktabiyy karena ada huruf alif yang didahului baris fathah membacanya bunyi wa dipanjangkan dua huruf amwalahum hum di sini terdapat hukum bacaan ilu harus karena ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim Membacanya bunyihum dibaca dengan jelas dan terang Serta tidak boleh mendengung Lahum fi sabi lillahi la Thum hukum bacaan gunnah musyadadah Karena ada mim yang bertajdid Huruf gunnah musyadadah ada dua Yaitu nun dan Mim Ketika ada nun dan mim bertasydid, maka membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harkat. Thumma la, la hukum bacaan maktabi'i, karena ada huruf alif yang didahului baris fathah. Membacanya bunyi la dipanjangkan dua harkat. La yusbi'una maaf. ma hukum bacaan majja'is munfasil karena ada matabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah kemudian bertemu dengan huruf alif di lain perkataan membacanya munima dipanjangkan lima harukat ma an an hukum bacaan ikhfa' hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa, membacanya bunyi am, didengungkan dan disamarkan antara bunyi nun dan fa, dan dipanjangkan selama 2 sampai 3 harokat. Kemudian di sini terdapat hukum bacaan gunah moshedadah karena ada nun yang bertasdid, membacanya bunyi dimaksudkan dimaksukan kena sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat manau nawala nawa kemudian di sini nau hukum bacaan idgham karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf idgham yaitu waw Membatanya bunyina dimaksudkan kawah Sambil didengungkan dan dipanjangkan dua sampai tiga harukan Mennan wala adha la hukum bacaan madja'is munfasil, Karena ada maktabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris dhamma kemudian bertemu dengan huruf alif di lain perkataan membacanya bunyi la dipanjangkan lima harukat wa la a'zallahum a'zallahum disini hukum bacaan idham bi lahunnah karena ada tanguin fathan yang bertemu dengan huruf lam huruf idham bi lahunnah ada dua yaitu lam dan roh Cara membacanya bunyi za dimasukkan ke la tanpa mendengung wala azallahum selanjutnya di sini ada tanda waqaf larangan untuk berhenti wala azallahum ajruhum aj di sini terdapat hukum bacaan qalqalah kol Surah karena ada huruf jim yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil ajuruhum hum hukum bacaan ilmu muharruf syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan selain huruf ba' dan mim membacanya bunyi hum dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung ajuruhum wa inda Kemudian di sini tanda wakaf namanya waqaf namanya jaizul waqfi boleh berhenti boleh tidak Kita lanjutkan <tionistes emails> wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun wala khaufun fon hukum bacaan izhar halqi Kerana ada Tanwin Dhammah yang bertemu dengan huruf Iguhar, yaitu Ain. membacanya bunyi Fun dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Misalkan didengungkan seperti ini. Khawfun Tidak boleh. Dari Fun langsung ke A. Khawfun alaihim walahum Hum di sini itu harus syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Membacanya bunyi hum dibaca dengan jelas dan terang. Selanjutnya ditutup dengan hukum bacaan makarik di sukun karena ada maktabiyah yaitu waw sukun yang didahului atau diawali baris dommah. Kemudian bertemu dengan huruf Nun yang disukunkan karena berhenti. Maka cara membacanya bunyi Nun boleh dibaca dua, empat atau enam harokat. <tuh> <tuh> Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.